Boleh besar konservasi sumber daya alam riau memasang kandang jebakan di desa Tasik Tebing Serai, Kabupaten Bengkalis. Tujuannya menangkap harimau Sumatera yang sudah beberapa kali muncul di daerah yang masuk kawasan hutan konservasi Giamsia kecil itu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sejak pertama kali menunjukkan belangnya, harimau itu sudah menyerang manusia. Korban merupakan pemasang jerat rusa yang bisa saja mengenai satwa dilindungi lainnya. Korban kedua merupakan seekor anjing. Setelah itu, harimau mendatangi pondok salah satu warga. Ia merupakan penjaga kebun yang lahannya masuk dalam hutan dilindungi. Pemasangan jerat oleh BBKSDA, Ariau dikawal oleh jumlah personel Polres Bengkalis. Kapolres AKBP sudah memerintah Kapolsek Pinggir Komisaris My Tertika turun ke pondok tersebut. Selain itu, Polres Bengkalis juga meminta warga yang merasa terancam dengan kehadiran harimau agar ikut mengungsi. Warga diminta mengungsi ke lokasi lain yang lebih aman. Ia juga memperingatkan warga untuk hati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan juga untuk tidak mengambil tindakan sendiri, misalnya melakukan perburuan harimau karena ada sanksi pidananya sebelum memasang kamera dan kandang jebakan. Personel Polres dan BBKSDA menggunakan drone untuk memantau lokasi. Setelah dirasa aman, petugas memasang kandang jebakan. Selain itu, kejadian tragis menimpa seorang nenek berusia 67 tahun di Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang dikabarkan terluka akibat serangan harimau Sumatera. Tim rescue BBKSDA Riau melakukan koordinasi dan ikut terjun ke TKP bersama Kapolsek Kerumutan untuk melakukan mitigasi. Berdasarkan keterangan anak korban, diketahui bahwa korban diserang satwa dari arah belakang. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mengambil perangkap ikan di kanal. Berdasarkan pengamatan tim dari kesaksian korban yang diberikan, pola serangan satwa diduga bukan harimau Sumatera. Ditambah berdasarkan informasi lanjutan dari hasil pemeriksaan bidan desa, hanya terlihat benturan benda tumpul dan tidak ada bekas jakaran. Keterangan dari korban dan anaknya, satwa yang terlihat berwarna hitam namun terlihat samar dan tidak terlihat belang pada bagian muka maupun ekornya. Satwa tersebut datang dari arah semak belukar. Untuk tindakan lebih lanjut, tim gabungan bersama Kepala Desa Tanjung Air Hitam, lakukan olah TKP di kebun karet yang di sekitarnya terdapat semak belukar. Jarak lokasi kejadian kurang lebih 500 meter dari rumah korban dan berjarak kurang lebih 18 kilometer dari lokasi SM Kerumutan. Berdasarkan laporan olah TKP, tidak terlihat bekas jejak atau cakaran satwa yang diduga sebelumnya harimau Sumatera. Oleh karena itu tim akan memasang kamera jebak untuk memastikan jenis satwa yang menyerang. Selain itu tim memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak memasang jerat atau umpan dan tetap berwaspada. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.